Assalamualaikum selamat pagi teman-teman e, Kali ini saya mau Ngambil Sarang perkutut nih mudah-mudahan Sudah netas e, Untuk menemani Yang dua ini nih Ini di posisi saya ada di kampung Di Sumedang Ada yang ngasih tahu Sudah menetas katanya Nah yang ini nih Nah, yang ini, nih, pikat. Yang ini satu lagi, yang ini jalannya kesini. Aduh, aduh, aduh. masuk kebun orang nah sekarang ini saya ada di di kiosnya teman saya Tahu Samoja nih, tahu Samoja letaknya di Jalan Malaka Situ Raja. Beliau akan menunjukkan sarang yang udah menetas. Oke, lanjut terus ya. Ah, sebelah situ sarangnya tuh ah, mana? Burungnya kelihatan nggak? Burungnya ada di ujung gelap eh ini di pohon jati ini nih. di Jau ujung mana? ada betina eh. gelap eh. mau pakai sayur ini nih sama tiang buat mikat? Niku bragan ku ieu nya? Heeh, uh, tagubragen. Heeh. Uh -uh. Langsung iya di poerkeun, jadi ulah uh -uh. diulah sampek kan sayang ruksak. Heeh, heeh. Capek siap lah. Siap. Mana? Aduh. Berapa? Ha? Hah? Hah? Moal Aduh. Kaya. Ini pohonnya. Woi. Yo yo, kok nggak dendam-dendam lah? nanti apa le? Naik naik, ah enggak selesai. Ya, ini saya udah persiapan bawa tali, bawa tiang teleskopik. Nanti saya akan manjat ke pohon jati ini. Nanti teman saya yang milam, ya Ya, ya oke nih. waduh, tinggi banget, tinggi banget tinggi banget tinggi banget, tinggi eh, banget bagus alamnya nih ada di belakang ini kadang ayam nah, sekarang udah ada di atas pohon saya, tuh. Itu burungnya, tuh. Wah, oh, terbang! Oke, okay. ada tinggi banget, tinggi banget, bro! Tuh, lihat sebelah situ, tuh. Nih, kelihatan ya Sehubungan yang nyodorin gantarnya lagi nganterin tahu nih, saya nunggu dulu di atas pohon. Aduh, tinggi lumayan ke bawah. Nah, itu rumah tuh sawah. Di sini banyak sekali perkutut. Aduh. Saya nunggu dulu. Alhamdulillah. Aduh. Nih sudah dapat nih dua ah nah, mana mana tuh satu dua ini kepalanya dua tuh saya pakai galah pikat jauh sekali tuh di batang sebelah sana nih tuh tuh yang itu tuh sama sayur buat ini ikan cupang dan satu lagi teman saya di bawah nungguin tuh kalau halo dia oke okay. oke okay, teman-teman ya lanjut terus videonya aduh saya mau turun dulu mau review dulu di bawah aduh, anak -anak, okay. uh. Uh. sarangnya sengaja saya simpan lagi supaya bertelur lagi buat yang celengan si amang hmm. <laughs> nah sekarang saya berada di kiosnya si amang nih si amang sama bibi etik nah, ya, ini nih. mau diadopsi mau dipiara coba-coba barangkali bisa manggung ya. Alhamdulillah sudah sampai rumah nih sarangnya saya ganti pakai tisu nih nah, pakai tisu saya pakai stereo pom, tapi saya nggak akan menutupnya di seperti gini aja nih, ini jantan betina nih satu jodoh, saya bak keluar biar agak terang. <Sing> Ah, ini nih. Sudah sampai rumah perkututnya. Uh, Heeh. Masih kena bulukan nyere nya? Heeh, oh, bulukan jero. Oh. Telubi oh. ya, bingung kena nu mana ya eta. Duh. Asap pisan jongkok ah ayo meronan 20 meter wajah putuhnya puncur layar sih tingkatnya anger doy di dunia anger doy ya Maka daa makabur moal daa sayangnya tadi kuku maha ku sehat ya hmm cokot anak nawe iyo udah nyetak anak nafinya kok ternyata oh pameran kiyo ternyata galah iyo makai galah iyo makai galah iyo teres kopik ada mikat hmm mantap weh ikutin terus titiran tv bakal memberikan informasi spot spot perkutut di daerah sumedang situ raja dan sekitarnya